Thank you. Halo guys, berjumpa lagi dengan channel youtube saya Kris Kresmento Nah, kali ini saya akan berbagi video Memperbaiki Acer E5 g Kerusakannya ini Mati total alias tidak ada Nyala sama sekali Jika dicolok charger Lampu indikator charger ini kedap-kedip berarti Di motherboard Ini ada yang short atau yang rusak IC-nya Oke okay. Ini casingnya telah saya bongkar. Acer E5476G. Kita coba colok charger. Kita tes dulu. Nah seperti ini. Kedip-kedip. Lampunya. Oke. Sebelum mulai ke tutorialnya, mendingan kita klik dulu subscribe, like, comment dan share di bawah video ini untuk mensupport terus video channel YouTube saya. Jika sudah, yuk kita langsung saja cekidot tutorialnya. Nah, kita colok charger-nya. kedip guys. Ini sort 19 pol. Kita letakkan jadi kita seperti ini. Nah, panas berlebihan pada ini jelus 19 voltnya. Oke, kita coba angkat ini. Kita ganti. Oke, ini setelah saya ganti IC-nya tadi. Saya ambil dari kanibal yang serupa dari ini tadi. Saya ambil kanibalnya, saya pindah ke sini dari sini ke sini. Oke, kita coba colok chargernya. Apa masih kedip-kedip seperti awal tadi? Oke, okay, gak kedip-kedip lagi guys. Nah, berarti telah hilang short atau IC yang rusak tadi yang telah saya ganti. Kita coba pasang ke casingnya, kita tes guys. Tunggu ya, saya rapikan. Oke, okay, ini telah saya pasang. Ini serinya E5 enam g ya guys Kita lihat Nah ini telah nyala Masuk di charge Kemudian kita tekan tombol powernya guys guys, kita coba tes mudah menyala dan nampil. Nah, ini telah nampil, guys. Cukup sekianlah video kali ini cara memperbaiki laptop Acer E5476G. Guys, sorry kameranya agak gembur, guys. Mantap